Baiklah, para sahabat. selalu dimanapun Anda berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, ada info penting untuk warga Konoha kembali. Persahabat, ya, bang, Imin akan mengingatkan ini info dari Anugerah Music Indonesia atau Ami Awards. Persahabat, ya, alhamdulillah, sudah lebih dari seribu lagu terdaftar di Ami Award 2022, pendaftaran online di entry.ami atau Word.com ditunggu sampai tanggal 9 Juli 2022. Itulah info nih persahabat ya yang kita dapatkan dari AMI Awards. Semoga lagu budalasi kejora masuk nominasi dan bisa mendapatkan piala penghargaan kembali. sini juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Terima kasih atas respon yang luar biasa buat para musisi Indonesia. Masih ditunggu pendaftaran lagunya ke entry.ami atau what hingga tanggal 9 Juli 2022 nanti. Buat yang ingin tahu persyaratan detailnya, cek postingan kami sebelumnya. Itu info dari Ami Awards ya. Dukung, support, dan doakan yang terbaik nih buat karya-karya idola kesengan Bunda Lesti dan Papa Bilar. Bismillah, semangat terus yang Mudah-mudahan lagu Bunda Lesti bisa mendapatkan Piala Penghargaan di Ajang Ami Awards 2022. Kemudian, persahabat disimbang juga, ada info dari Ibu Siwi semalam, persahabat, yang menginfokan bahwa tepat tanggal 14 Juni 2022 hari ini, akan ada launching single baru, nih, persahabat, yang Single baru tersebut ternyata adalah single terbarunya gd Eleven. Tetap persahabatnya support yang terbaik juga, mudah-mudahan single barunya banyak diminati oleh semua kalangan. Kita berharap juga, semoga... Single terbaru Bunda kejuara Kejora bisa launching di Indosiar. kita selalu menunggu kejutan yang akan selalu diberikan dari Ibu Siwi, Indosiar dan idola kita. Selanjutnya, para sahabat, disimak juga. Ini ada momen spesial yang bikin bangga sekali ya saat diwawancara Papa Bilar setelah main sepak bola semalam. Papa Bilar menyebutkan dan mengungkap nih, para sahabat, bahwa Apapun yang Papa Bilar ingin lakukan persahabatan selalu minta pendapat sang istri Ini yang bikin bangga kita semuanya persahabat Salah satunya Ini di hal yang sederhana sekali Stylis Papa Bilar persahabatnya dimulai dari pemilihan baju Pemilihan celana Itu selalu meminta pendapat sang istri Buddha Lesti Kejora Masya Allah banget ya Papa Bilar Ternyata ini stylisin oleh Seorang Lesti Kejora Selalu minta pendapatnya para sahabat. Kita bangga sekali ya mengidolakan Lesti dan Bilar. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar si. Kalimat caption pun dituliskan di postingan ini. Wah, mehong nih di stilisi sama Lesti. Katanya tuh ya, gajinya no kaleng-kaleng. Masya Allah, luar biasa banget ya. Alhamdulillah kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita langsung nih. Komentar pun banyak sekali diberikan. Salah satunya... Dari akun dia Anggra ini mengatakan, Masya Allah, suamiya senang diurus dilayani ketemu istrinya yang telaten diurusin dari ujung rambut sampai kaki. Jodoh yang luar biasa. Benar-benar Allah memberikan yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan tuh. Inilah yang membuat kita semakin bangga pada Leslar ya, Masya Allah. Semoga dukungan juga tetap konsisten dari fans-fans sejati. Semoga semakin banyak lagi support dan doa serta dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Pilar. Kemudian persahabat disimbang juga diunggian Vaferi ya. Vaferi Fernandes ini menginfokan bahwa ada film atau sinetron terbaru di Antv. Judulnya Aku Titipkan Cinta Segera di Antv Tuh Persahabatan ya sebentar lagi tayang Ini dibintangi oleh Rizky Aditya dan Citra Kirana nih Dan kita juga berharap nih Persahabatan ya, warga Kona pastinya menginginkan Bahwa Leslar juga dibuatkan film kembali Tetapi kita salpon dengan kalimat komentar nih persahabat ya Dari Lilik 5099 Semoga Leslar nanti dibuatkan film atau sinetron ya Pak Ferry katanya tuh ya. Kita lihat di jawaban komentar dari Alvian underscore ini. Leslar sudah punya PH sendiri tuh LE. Dulu juga sudah bikin CAL. Mending bikin produksi sendiri lebarin PH-nya semangat. Tuh aja inilah yang tentunya membuat bahwa Lesti dan Rizky Bilar tidak Dibuatkan film lagi di ANTV karena mempunyai VH sendiri nih, bersahabat yang leslar entertainment. Kita doakan saja mudah-mudahan kejutan-kejutan spesial yang kita dapatkan ini tentunya kejutan langsung dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Pilar.